What's up School Fans! Baik bang Nurkhy Padi dan kita kembali lagi ke Travel for Basketball, EDC Los Angeles. Dan hari ini, gue ada special treat nih untuk kalian semua, because I love all my subscribers. Jadi hari ini gue akan ajak kalian semua untuk ikut gue. Liputan pertanyaan antara Los Angeles Lakers Melawan Minnesota Timberwolves Jadi nanti kalian semua akan gue ajak Untuk masuk ke dalam Crypto.com Arena Dan langsung merasakan atmosfernya Nanti di dalam sana Gila men Dan ini kontennya free guys Free untuk semuanya Kalian semua bisa menikmati Dan kalian juga bisa merasakan langsung Bagaimana rasanya ada di dalam Crypto.com Arena Gila Konten kreator Indonesia mana lagi Yang bisa ngelakuin itu untuk kalian semua Jadi pastikan Kalian support channel ini Dengan kasih like sebelum menonton konten ini Dan juga kasih komen nantinya Dan kalau kalian ingin support lebih jauh agar channel ini bisa terus membahas basket apalagi nanti kita akan ngeliput Russell kayaknya hari Minggu, nah kalian bisa langsung juga jadi member di channel ini nanti kalau udah jadi member dengan harga 20 ribu sebulan pastikan kalian join our Discord group, exclusive Discord group dan juga sana ada surprise-surprise yang menarik hari pun akhir bulan ini gue udah siapkan giveaway special special giveaway hanya ada di channel ini aja, ada di mana lagi kok karena ada eksklusif merch dari GCU, main gue beli ini, gue beli dua untuk members gue, gue akan giveaway dua pieces nantinya, tapi hanya untuk di discord aja nanti kita akan undi di akhir bulan. Ini ada our boy Derek Michael di sini. Oh my god, this is really really exclusive dari GCU. So make sure you guys join jadi member dan juga join our discord. biar Ada kesempatan untuk menangkan t-shirt ini nantinya. So. Sekarang ini gue udah ada di parkiran Di dekat Crypto.com Arena uh, Gue nyampe jam 5 kurang 10 tadi uh, Game setengah 8 Sengaja gue datengnya awal Karena kalau hari Jumat di LA Traffic sama aja Kayak di Semanggi guys 11.12 sama traffic Semanggi Kalau hari Jumat di LA Jadi itu kenapa gue mencoba Untuk avoid rush hour Dan sebentar lagi Gue akan coba pick up My credential uh, media gue Dan juga mau lihat situasinya 2 jam sebelum pertandingan Di luar lapangan seperti apa Lalu kita akan masuk ke dalam Dan melihat beberapa pemain pemanasan semoga bisa dengan dekat nanti melihatnya dan juga kita lihat siapa kira-kira yang akan kasih tangan nanti ini so once again hopefully you guys gonna enjoy the content today pastikan kasih like kasih komen and now yeah, let's go and liput Lakers versus Minnesota Timberwolves dekat Crypto.com Arena ada juga yang jualan di pinggir jalan dijualin foto frame loh. ini keren keren lo Kobe sama Jordan lo fotonya dan juga ada Steph Curry ternyata nggak di Jakarta doang guys ternyata di Amerika juga ada yang jualan di pinggir jalan Aduh, ngeliat poster ini sedih banget, sih? One of a kind and we got two and we are still losing. Oh my god, sekarang ini Mono 5 kali ntar malam di dalam Sacramento Kings ya, Aduh, ha, sedih banget sih ngeliat poster ini. Tapi kalau kalian ingin lihat downtown LA sedikit nih, nah, ini downtown LA cuacanya lagi cakep banget sih sekarang ini sih, lagi enak banget. Dan adem nih sekitar 15 derajat dan ini gak tau nih, ada siapa, pakai wajah apa itu di sini. Kadang-kadang lihat aja sih ngerandom-random sih di sini sih asli. Jadi kalau kalian sebelum nonton pengen ngebar dulu ini depan bare gila game-nya komplit juga sih dan lu lihat screen ini. Screen-nya banyak banget sih. nggak atau kelihatan di sini atau enggak sih? Ini screen-nya gokil. Semuanya game basket semua ini. Asik banget sih kalau di sini sih. Makanya Sports Bar sini laku banget. Kita sekarang ini udah di depan crypto.com Arena dan ini ada patungnya Karim Abdul Jabbar, lalu juga Magic Johnson dan Ya, jam 5 lewat 10, sekitar 2 jam 20 menit sebelum game, dan ini masih belum terlalu ramai, masih masih sepi, dan ini tulisannya Crypto.com Arena, masih aneh ya, biasanya Staple Center gitu, tapi ternyata sekarang udah ganti, Crypto.com Arena gue kadang-kadang masih belum biasa sih dan kalau untuk penonton, itu dibukanya sekitar satu jam setengah sih biasanya sih, jam setengah sampai 80 menit sebelum pertandingan nanti para penonton baru bisa masuk, dan ini Udah lumayan sih, panjang ngantrinya sih, dan nggak boleh bawa bag sih guys. Kalau nonton NBA itu nggak boleh bawa ransel. Jadi kalau next time kalian nonton, datang dengan tanpa tas ya guys, biar gampang masuknya. Nah, di luar Crypto.com Arena tuh ada tempat box office gitu sih kalau beli tiket. Nah, kalau tiket masih ada sisa, kalian bisa langsung beli di tempat. Tapi kalau memang sold out, gue biasanya belinya di Stop Hub. Ini banyak banget suka nanya beli kalau tiket basket berapa, nonton NBA. Nih kalau di lantai 3, kalian bisa lihat 1,1 juta. Nah, kalau kalian pengen lihat di lantai 1, tinggal diklik aja nih. Tinggal diklik dan langsung keluar, tuh harganya yang paling murah itu 5 juta guys. Untuk nonton di lantai 1 untuk pertandingan hari ini ya. Lakers lawan Minnesota Timberwolves. Move. Jadi, kalau gue selalu biasanya kalau emang beli tiket nonton itu selalu di staphhub.com Itu gampang banget, nanti dia akan kirimin elektronik tiketnya Kalian tinggal scan barcode-nya aja sih pas nonton 2 jam sebelum pertandingan, yang bisa lihat di sini ada Max Christie lagi pemanasan Lalu uh, sini juga ada Malik Bisley yang lagi nonton video dulu untuk persiapan game hari ini So kira-kira kalau masih belum ada penonton, suasananya masih sepi banget sih Masih sunyi banget sekarang ini, cuma ada suara bola doang sih dan ini Devon Reed juga yang baru dapat dari Denver Nuggets. Max Christie Seperti Kobe Six Grinch dan dia lagi pemanasan sekarang ini. Pemanasannya three point pull up. Pindah tempat sekarang ini. lagi catch and shoot sekarang ini pemanasannya. Nah, easy bucket. Kita nginjekin kaki dulu guys di crypto.com arena, sekalian Calenastro. Niatin Rudy Gobert. Dia lagi pemanasan dan Nikola Alexander Walker juga. Dan kita sudah dari dekat. Ada Rudy Gobert yang lagi pemanasan dan Jaden McDaniels. Yang lagi getting ready untuk pemanasan after this that Kevin Durant shoes, looks pretty nice though. Ini then, Rigoberto floater. Latenya sama Pablo Frigioni. Mantap main NBA dari Argentina juga. Rappel in card and Austin Reeves. Ngobrol-ngobrol dulu. Ini the mastermind nih. Ini kemarin pull out all the trades, man fans Lakers harus terima kasih yang mau rappelin kan ini the team is so much deeper Sampai minum Coca Cola soda itu emang the best <laughs> asik banget deh and this is yang lagi balling Austin Reeves. hari ini kayak bakal dapet digit point lagi sih nih sebelum game pada ketawa-tawa dulu ini Coach Phil Handy lalu juga dan shooter ini semua pada fokus nih. Fokus semua untuk lihat videonya preparation. Ini scouting sih. Kayak nanti kalau di game gerakannya harus gimana, kira-kira biar efisien dan juga bisa nyetak poin. Atau juga untuk jaga lawan sih. Jaganya arahnya mana. So this is like scouting report juga sih. Ini keren nih ya? NBA. Ya? NBA sih benar canggih semua sih semuanya video semua sih. Semoga nanti di Indonesia one day juga bisa ngikutin sih. Rui lagi di briefing dulu nih sama Rapelin guys sebelum pemanasan, lagi dikasih semangat dulu nih, karena Lebron kan nggak main, jadi dia butuh Rui sih, untuk bisa step up big time. Ini ada fansnya Anthony Edwards, langsung di depannya ini, dia pemanasan. Edwards Gila, sepatunya keren sih Anthony Edwards. Pakai headphones deh, manasannya. Ini kenapa gue juga mau nonton game ini sih? Karena ini pemain yang, yang kasih salam juga ke Indonesia nih di IG gue, Mike Conley. Aduh ini lupa gue siapa? Ini influencer NBA juga nih salah satunya nih, pemain terkenal juga, naruh Mike Conley. Hard side. Dan Edwards side, pemanasan Dan ini tempatnya keluar pemain T-Wolf nggak ada minta tahan sama sekali loh. Kosong loh. Next time kalian duduk di 105 tuh 104 C section ya sih. Biar bisa minta tahan sama away teamnya Kosong gak ada minta sama sekali. Tadinya sebelum gua ke kursi gua, gua tuh pengen ke team store-nya tim LA untuk lihat-lihat jersey ya ternyata ngantrinya gila banget guys ini gua gak sih kenapa ngantrinya panjang banget sih gua belum pernah loh melihat tim LA antriannya sepanjang ini sih parah sih orang niat sih parah game nya udah tinggal 40 menitan lagi loh jadi kita belum bisa melihat dalamnya tim LA guys apa-apa <kenal tahu> yang pernah saya main ada jersey apa aja di dalam, jadi mau ngasih lihat harganya ke kalian semua sih di Crypto.com Arena ada satu foto spot yang gua favorit banget ini untuk memori cocok banget untuk di instagram juga cocok banget karena jelas hari ini kalian nontonnya apa, jadi ini kalau kalian ke crypto.com arena kalian wajib ngasih foto di sini. sih Gue baru masuk dan ada Daniel Russell. Tinggal 20 menit lagi sebelum game mulai, dia masih lagi latihan. Ini biar buat handlingnya hari Minggu pas comeback masih oke. Okay. Ini kalau ada ada Russell balik lagi untuk Lakers, I think they're gonna be really good. 7 7 6 camping from Oregon, Troy Brown, Jr. Head coach is Darkingham. Assistants are Chris Jett, still heading into not. athletic trainer, Roger Sancho. He ready to the guaranteed 26, Pat Freer, nomor LeBron udah datang Jordan ya. number 6 for Minnesota so, di pojokan, sama liatin AD mau free throw sekarang ini number 12 Torian mm -hmm. Prince also Minnesota Masih pakai boot ya kakinya si LeBron So yeah Saksi, sini bahwa pengen nonton LeBron tadinya. Susah-susah dapat akreditasinya, tapi belum Bruno yang apa-apa langsung sama ada kesempatan berikutnya. Dennis Schroeder lagi ngobrol sama Darvin Ham. Lalu dikeluarin. Akrab banget ya, ini tuh. You know, players coach banget sih Darvin Ham sih. Baik banget ya sama Dennis Schroeder. Ini ada screen untuk leading scorer malam ini, ini keren banget sih menurut gua sih. Ini baru dipasang di crypto.com Marina tahun ini, setahu gue, karena dulu belum ada. Jadi, this is awesome. Lalu, sebelahnya ada jersey yang udah di-retire, Ini legend-legendnya Lakers semua, dan ini adalah championship banner, guys. Championship banner yang Lakers semua ada di sini juga. Oke, ini lagi ngobrol adalah Alex Rodriguez, uh, legendnya MLB. Lalu juga part owner dari Minnesota Timberwolves, dan ini pakai jaket hitam dan topi adalah our guide Denzel Washington. Wow, selebritinya so, dua yang nonton Lakers ini nih. Wow, keren banget nih! Ada ini Legends, ini Legendary, ini conversation ini nih. Cili perepet, nah, lagunya nggak copyright, guys. Ada semua, kamu semua gila, pulang semua guys pulang luan, <laughs> mente sisa file number 2, Vanderbilt my my second, check violation The and The the ball game. Final score, Minnesota 110, 10 Lakers 102. 0 2 I'm mad like Instagram boyfriend still at it. I want to make sure you get the gotta make sure you the right angle. <laughs> I mean, we're all aware of it. It just, again, I tell my team every day: the first order of, of business is to take care of our business. We have to come with energy, effort, and urgency. That those three words. And unfortunately, you can't coach any of those three. We can encourage it. You can try to make it happen. You can find the right guys, the mix of guys that that are playing with that and that edge that we need to have, and try to put them on the floor, have them close out the game, or play in certain stretches, long stretches for you. But energy, effort, and urgency—we've been writing those those words on our board. We know what the, you know. We should know what the circumstances are, and there's no reason, no excuse for us to come out and not have that, you know. And against the team that we're gonna, you know, we're competing for, we can try to get a spot. So you saw the way they played, they were up in our chest all night. And we kinda, we, it was times where until the very end when we finally woke up and got aggressive, it just seemed like we, we were on our heels. And um, you can't have that, especially when you're sitting in the position we're sitting in and try to get to where we were trying to get to. Is there, is there also a quality of like, LeBron's out and, and you kind of have to do it for him at this point? Like, you, nah, you that's, send that's that that no, that's no excuse. Like, we, we're not using that as an excuse. LeBron is, you know, he's there coaching them up right along with the coaching staff. And, we have, and even with D'Lo being out, we have more than enough. We have more than enough capable players to go out and, and, and win a game. And re regardless of who we're playing, we have more than enough in that locker room to win. I think it's going to be tough, but it's very, you know, we're very capable of it. I think we just got to have that mentality every single night. Um, you know, like we fighting for our lives because we basically are at this point. So uh, just having that mentality going into the games and all 48, like, you know, I feel like they were the Hungry team tonight, they hit first, and they played like, you know, like their season was on the line, and I think we need to just say it. Even the schedule coming up, we're playing some teams that are in that same little race and in the, in the same kind of, uh, you know, that are like one or two, three games apart. So I think this is, this is a very pivotal stretch for us. So I think, you know, we just need to lock in and just uh, pick up the intensity, like, you know, the urgency the effort and play all 48 minutes that like how we did to finish the game just got done with work and this is Sydney Lux Sydney. Sydney Lux you want to say hi Indonesia this is hey. nice to meet you guys bye guys have a good, night. Say, have a good time. Say something to Indonesia oh I don't, I don't know want to apa kabar how apa kabar oh thank you guys bye. for you guys talking like thank you. Uh, you too. Ya, itulah sesuatu yang sangat random sekali malam ini. Ya, akhirnya selesai juga untuk ngeliput dan juga kerjaan gue. Gila, jam jam 12 kita udah keluar. gara-gara tadi nungguin press conference sampai jam 11. Gue kirain Eddie yang keluar, tapi ternyata malah Jared Vanderbilt. Awesome banget, but it's all good. Tapi pasti Lakers fans hari ini masih pada kecewa semua. Darwin Ham juga kecewa banget hari ini dengan Everton intensisi para pemainnya. Dia bilang... Gila men, ini kerjanya paling enak, tapi gak ada yang fokus, gak ada yang locked in sih, menurut dia para pemainnya kurang fokus sih hari ini uh, Katanya juga sedikit males-malesan mainnya pas awal-awal, uh, ya yeah, men, sayang banget sih karena Lakers sama Timberwolves ini tipis-tipis ya Mereka dua-duanya pengen ke play-in dan juga ke playoff jadi sebenarnya ini game sangat crucial sekali sih Jadi, sayang-sayang tapi Rudy Gobert tadi jago, lalu juga terakhir Mike Conley sih yang clutch banget untuk Timberwolves um, Ya, yeah, kira-kira itulah liputan gua hari ini, guys. Uh, capek juga sih, hari ini sampai <laughs> jam 12 malam. Tapi ya, uh, kira-kira kalau gue ngeliput NBA, biasanya seperti itu, emang cukup lama. Bisa uh, sampai 7 jaman. Hopefully you guys been enjoying uh, liputan hari ini, ikutan gua juga ngeliput. Um, saya tadi kita nggak ke toko sih, ke tokonya rame banget, guys. Jadi, sorry banget tadi, nggak bisa ajak kalian ke toko. But hopefully, kalian bisa merasakan atmosfernya di Crypto.com Arena. Bisa lihat Denzel Washington juga hari ini. Um, Yeah man, I can't wait for Sunday though, I one more game uh, Sunday gue akan ngeliput lagi untuk Warriors on Lakers Tapi jujur gue tahu akan bikin travel for Basketball atau enggak Karena gue harus ke Ontario dulu pagi-pagi nanti untuk ngeliput Russell uh, dan Dia akan melawan Phil Nation. so I'm excited for that game uh, Itu jam jam 7 pagi gue harus bangkit dari hotel sih Itu gamenya jam 9 dan itu kayak satu jaman dari LA tempatnya And of course, game -nya siang Warriors on Lakers jam 12.30. Jadi, gue harus ngebut nanti dari Ontario ke sini. sih. Semoga enggak telat sih. Karena uh, mepet banget sih, mepet banget. But, excited though, to watch Russell lalu juga Minggu D'Angelo Russell balik juga. And of course, uh, Steph Curry katanya juga akan main nanti hari Minggu. So I wait, hari minggu, and then hari Senin ini saya sudah balik lagi ke Indonesia Aduh, gak mau pulang gimana guys <laughs> Saya mau tinggal di sini sebenarnya, tapi tidak bisa But, yeah, that's it for me now Hopefully you guys enjoy my vlog today, jangan lupa untuk like Jangan bantu komen, please always support this channel, man Biar channel ini bisa selalu hidup, dan bisa ngomongin basket terus dengan kalian Oh ya, yeah. tadi sebelum balik, sebelum gue lupa Tadi, pas mau balik, wartawan-wartawan nih, try, try sisa 4 orang pada ngeledekin rasa Westbrook semua guys Biasa Biasalah Di LA emang begitu guys Anak-anak bocah putih nggak jelas sih But um, Apa namanya Iya yeah, tadi pada ngeledekin rasa Westbrook rasa Westbrook gak bisa nangkep bola sih So Aduh asem banget tadi rasa Westbrook Kasian si Clippers gue kalah lagi Dan sekarang 0-5 rekornya Ya yes, sedih sekali Guys Selamat malam man. kita Kita sih balik sini jam 12 malam ele mencekam nih kok malam-malam ya, eh. so I will see you guys again Be very soon guys, thank you, peace out.